Baik, menjawab uh, pertanyaan dari kawan-kawan media Pertama, kendala yang dihadapi oleh karyawan di lapangan adalah Keterbukaan informasi publik dan kebebasan uh, berserikat baik uh, Untuk menjawab ya kebebasan berserikat ini bagaimana perusahaan menyediakan yang namanya berbagai pelayanan termasuk di bidang media sudah harusnya perusahaan itu menyediakan yang namanya ruangan uh, sosial control terhadap uh, para uh, wartawan untuk uh, mendapatkan akses uh, perusahaan memberikan informasi kepada pihak media yang dimana di media ini, ya, di pihak media ini ada juga yang namanya uh, layanan terhadap organisasi buruh. Jadi, sebuah masalah atau satu masalah tidak lagi istilahnya perusahaan yang setelahnya disalahkan atau diartikan sebagai objek dari permasalahan yang dihadapi oleh si uh, kerau atau buruh tersebut. baik uh, contohnya ya termasuk yang namanya uh, pemotongan ya ketika si pekerja ini si karyawan ini tidak melaksanakan kerja atau tidak masuk kerja ini kan terjadi yang namanya dua pandangan satu pandangan dari perusahaan bahwasanya si pekerja ini mangkir atau tidak bekerja di salah satu pandangan si karyawan ini menyatakan ada undang-undang kebebasan berpendapat atau berekspresi yang dimana dia ikut dalam hak menyuarakan mungkin seperti itu. Nah, di sini ada dua dualisme informasi yang seharusnya ini sudah tidak lagi dipermasalahkan. Namun lagi-lagi banyak ini kita temukan permasalahan seperti itu di dalam perusahaan yang kita duga ini Kekurangan yang namanya layanan informasi dan keterbukaan informasi publik, baik untuk mengenai ufah minimum kabupaten di tahun sebelumnya, ya, kita melihat tiga uh, tahun sebelum tahun ini. Nah, itu ditetapkan yang namanya upah minimum uh, sektoral ya Upah minimum sektoral sektor kebun ya UMSK Jadi UMSK ini uh, tidak dite tidak ditentukan ya tidak uh, Artinya tidak ada batasan kepada perusahaan atau sebuah ketetapan uh, Segini loh gaji loh, segini gajimu Tidak nah, ada seperti itu Tapi bagaimana karyawan ini jika dia betul-betul bekerja giat Sesuai dengan misi perusahaan dan perusahaan untuk maka dia mendapatkan gaji yang tinggi dari perusahaan. Nah, jika sebaliknya, inilah yang terjadi keributan-keributan di lapangan. Yang dimana pandangan organisasi ada lebih ciri khasnya kepada perusahaan dan pekerja tersebut. Baik, tahun 2023 ini pemerintah melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara dan disahkan uh, apa Bupati ya Kabupaten Kota ini yang kita harapkan Bupati Bupati ini sebenarnya tahu tanggap dia harus tahu dia uh, jangan istilahnya mengalibikan jangan istilahnya udah keluar dari pergubsu atau uh, dari pemerintah provinsi udah gitu Artinya ini perusahaan dan Pihak kabupaten ini yang mesti wajib tahu Jadi jangan selain ada namanya miskomunikasi Apalagi politisi. Dan ini kita duga banyak yang mempolitisasi tentang penetapan gaji ini Jadi uh, untuk harapan kita ke depan Tahun 2023 dan 2024 tidak ada lagi namanya komunikasi-komunikasi uh, yang simpang siur jadi Ketua FSPMI Kabupaten Labuan Batu Selatan, uh, tolong jelaskan apa-apa saja masalah yang dihadapi oleh uh, seorang karyawan atau seorang buruh ya yang dihadapi di lapangan dan apa saja yang di uh, kendala bagi uh, organisasi buruh. Silakan. Uh, harapan kita pertama itu ya buruh jangan lagi selanya ada yang mengalami yang namanya diskriminasi apalagi yang namanya uh, semacam pemodohan lah atau union busting yang dinamakan union busting ini pemberangusan terhadap organisasi atau buruh siapa saja buruh yang berorganisasi maka banyak tekanan-tekanan yang kita duga yang dilakukan oleh oknum di dalam perusahaan tersebut yang dimana perusahaan ini tidak bermisikan seperti itu namun oknum ini lebih lebih uh, menggerogoti sistem-sistem manajemen -sistem tersebut. Jadi harapan kita dari MSBMP Kabupaten Labuhan Batu Selatan uh, dan rekan kerja setelah mitra-mitra MSBMP -mitra dimanapun anda berada, mari dan ayo kita bekerjasama untuk kemajuan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di masa kepemimpinan Bapak Haji Edimin. Semoga nian uh, Kabupaten Labuhan Batu Selatan uh, maju pada masanya. Untuk itu, atas nama keluarga besar MSBMI Kabupaten Labuan Selatan, saya mengucapkan Allahul Mu'afiq ila'aq wa'amid turik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.